أي علا فلان. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده. واعز جنده وهزم الاحزاب وحده اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه مبارك وسلم اللهم على محمد وعلى وصحبه وسلم Yang saya hormati dan saya muliakan, imam besar kita, orang tua kita, lebih pragmatistik dan seluruh keluarga yang sejuta, dan saya banggakan yang saya hormati yang saya muliakan sejenak keluarga para syuhada segala para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kami dari dewan pimpinan pusat tron pembela Islam Menyatakan bela tungkawa, sedih, duka, atas wafatnya enam orang laskar-laskar terbaik kami Dan semuanya menjadi syuhada insya Allah Kita semua bersaksi bagaimana sampai akhir hayat mereka dalam menjaga birruh, bidam Dengan jiwanya, dengan darahnya Mereka korbankan untuk kehormatan agama dan negaranya Mereka sudah buktikan mereka lebih dulu Mereka lebih dulu Mereka lebih dulu Menjadi suhada kita semua pun sudah bersumpah Hari ini kami yakin wafatnya enam orang, menjadi syuhada laskar-laskar kami telah menjadikan laskar-laskar Front Pembela Islam tambah enam ratus kali lipat. <Syukur> Tambah 600 kali lipat kesiapannya untuk menjadi syuhada dalam membela agamanya, membela ulamanya, betul? Betul. Betul. Betul. betul, betul. Tapi di sini juga kita ingatkan, walaupun semakin mendidih, semakin menggelora semangat kita, semangat laskar dalam membela agamanya, tapi tetap. Laskar tetap harus bisa Tahan Diri Tetap satu komando Jangan sampai mudah terprovokasi Walaupun sedang pada puncak-puncak Emosinya Tahan dan bersabar Mereka yang menjadi syuhada hari ini Sudah Membuktikan dengan jiwa dan darahnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Di akhir pembicaraan mereka, mereka betapa senang, gembira ketika sudah rombongan imam besar sudah selamat daripada rombongan Itu bukti bahwa mereka tulus dan sungguh-sungguh dalam berjuang, dalam melaksanakan tugasnya untuk itu insya Allah ini akan menjadi penyebab menggelorannya semangat perubahan semangat perjuangan persatuan dan juga menjadi tonggak pembakar terhadap kezoliman di negeri ini takbir, takbir. karena itu Insyaallah ta'ala kita semuanya satu frekuensi siap semuanya untuk senantiasa berjuang sampai pepes darah penghabisan dalam membela agama kita dan membela negara yang kita cintai ini siap semuanya takbir takbir nabi Ya, mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi bersabda dalam hadisnya Man duna nafsih fa huwa syahid. Barang siapa Seseorang yang terbunuh Di giri hak Tanpa ada kebenaran Dia dibunuh karena membela dirinya Maka dia termasuk orang yang syahidul akhirah Di akhirat dihitung sebagai syuhadat Itu kalau bela dirinya Bagaimana kalau dia membelak waris Rasulullah? Bagaimana kalau dia belak darah dari Rasulullah? Demi Allah kami bersaksi pada malam itu mereka begitu luar biasa tanpa ada niat sedikit pun mereka untuk menyerang Dan kita minta, sambutan dari imam besar kita, panutan kita, Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan, Beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Dimenangkan perjuangannya. Dijaga wahir batinnya. Dijaga keluarga beliau dan semua para alim ulama. Mudah-mudahan selalu dimenangkan perjuangannya oleh Allah. Amin ya rabbal Kita mintakan naung kepada iman besar kita. Takbir. Allahu Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wa salatu wa ala Wa ala alihi wa sahbihi jami'a ahli A'bamallahu ajrakum, wa li'abwatikum ajma'in, wa qatafallahu fi amin, ya kiram, dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin, pent -poin penting untuk... -tok -tok -tok -tok -tok -tok -tok -tok Segenap keluarga para syuhada Segenap pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Segenap laskar aktivis dan simpatisan Front Pembela Islam Bahkan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia <tuh> Yang pertama Bahwa Keterangan PES Secara resmi, yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam tentang kronologis penembakan yang terjadi, isinya adalah benar. Saya lagi, saya sampaikan kronologis yang sudah dibuat dan sebar puasa. oleh dewan pimpinan pusat, Front Pembela Islam, saya memberikan kesaksian sebagai salah satu saksi korban yang ada dalam kejadian bahwa isi keterangan pers itu benar. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa pada saat kejadian, pada saat kejadian, tidak ada satupun di antara kami, baik saya dan keluarga, maupun seluruh laskar pengawal yang begitu setia, yang mengira kalau yang melakukan pengejaran, mepet, mengganggu adalah dari kepolisian. Sama sekali, kami tidak pernah menduga, kami tidak pernah mengira, apalagi kami menuduh. Yang kami tahu, mereka adalah orang-orang jahat yang ingin mencelakakan kami. Dan jumlah mereka bukan satu, dua, tiga mobil. Banyak sekali mobil saling sirih berganti, berupaya untuk maju ke depan, untuk bisa sampai ke mobil Habib Hanif yang pergi ada di belakang saya, bahkan untuk bisa mencapai mobil saya yang ada di depan tapi jangan gagah luar biasa para suhada kita laskar-laskar pengawal yang paling belakang ini sudah ada dua mobil luar biasa mereka cerdas, mereka brilian, mereka berani mereka dengan begitu luar biasa mengendalikan situasi dan kondisi Sehingga para penjahat tadi tidak satupun yang berhasil untuk mencapaikan wow. Itu menunjukkan bagaimana sikapnya mereka, cerdasnya mereka, pintarnya mereka, beraninya mereka tanpa senjata wow. Itu kedua yang ingin saya sampaikan Dan poin ketiga bahwa tuduhan, kalau pengawal-pengawal kami dipersenjatai adalah fitnah besar, bohong besar. Tidak ada satupun pengawal kami yang dipersenjatai, karena kami tidak pernah mengira. Sekali lagi, kalau kami akan diperlakukan seperti itu. Pengawal-pengawal ini pengawal standar keluarga biasa. Pengawal standar keluarga biasa. Saya ada empat mobil, semua isinya keluarga, anak, mantu, saudara, cucu-cucu kami semua ikut. Ada tiga masih bayi, masih minum air susu ibu. Dan masih ada yang empat, saudara yang dibawa lima tahun, bahkan yang dibawa tiga tahun. Jadi benar, ya, kami sekeluarga, semua. Sudah. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah para laskar ini mengawal. Tugas mereka mengawal, bukan untuk mengganggu siapapun. Jadi sudah benar mereka melaksanakan tugas ketika begitu banyak mobil ingin menyalip, ingin ingin membahayakan kali, mereka melakukan tugas dengan sangat cantik. Mereka tidak mengelak orang dengan sangat cantik, yaitu bagaimana mereka mengusir satu persatu mobil-mobil tersebut sehingga tidak berhasil masuk ke dalam rombongan. Dan subhanallah, akhwan, ya, yang keempat yang bisa saya sampaikan di sini dengan takdir Allah. Laulahu tanpa mereka-mereka ini para syuhada, mungkin kami sudah digiring ke medan pembantaian yang mereka rencanakan. Allah mentakdirkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, saya dan keluarga siap setiap saat untuk menghadapi mati syahid Yahwah kami tidak akan pernah mundur selangkah pun juga tidak akan pernah takut untuk menghadapi segala ancaman dan teror begitu saya sampaikan sekali lagi enam laskar yang mati syahid ini mereka laskar yang luar biasa mereka laskar yang setia bahkan anda bisa dengarkan dalam rekaman-rekaman yang tersebar yang viral di mana mana ya Yahwah Bagaimana mereka tertawa saudara senang begitu melihat Saya dan keluarga semua sudah terbebas dari kejalan Begitu mereka melihat saya dan keluarga semua Sudah berhasil meluncur keluar dari kejalan Mereka senang Padahal sebentar lagi mereka akan dibantai Mereka digiring ke medan pembantaian Dan sampai saat itu kami tidak pernah tahu Kalau mereka yang melakukan pembantaian adalah pihak kepolisian Kami tidak pernah tahu kami tidak pernah sebutkan, kami tidak pernah menuduh, bahkan dalam keterangan tes dewan pimpinan pusat peroleh, Pembela Islam masih dicantumkan orang tidak dikenal. Karena kami tidak berani menuduh siapapun tanpa bukti, kami nggak berani menuduh siapapun tanpa saksi, itu ajaran besar. Nggak boleh kita menuduh siapapun tanpa bukti dan saksi ya, tapi subhanallah. Tak kalah dari pagi sampai siang, kami terahkan laskar-laskar Kerawang dipimpin oleh pimpinannya masuk ke setiap rumah sakit di wilayah Kerawang, masuk ke setiap kantor polisi, saudara di Kerawang, menyapu bersih itu jalan tol, saudara, setiap rest area didatangi semua dalam rangka untuk mencari para suhajat ini. Di mana mereka? Di mana mereka? Tapi subhanallah, akhirnya Allah buka mulut yang membantai, saudara. Allah buka mulut mereka Allah buka mulut mereka saudara, nggak bisa mereka sembunyikan, saudara Allah maha Kuat, Allah maha besar Allah maha kuasa Allah buka siang itu Kapolda metro jaya memakku ya, kalau para penyerang, para penyergap, para penuntin saudara yang kami semula juga mereka bagi dengan penjahat Saudara yang ingin menyerahkan kami, ternyata diakui sebagai bagian daripada penyelidikan, bagian daripada penyelidikan Polda Metro Jaya. Bukan kami yang menuduh mereka yang mengaku, ya kuat. Kalau mereka menutup mulut, tidak pernah mengaku, sampai kapanpun kami tidak akan pernah tahu, ya kuat. Subhanallah, pertolongan Allah. Hanya hitungan jam, saudara. Allah buka menurut mereka Padahal bukannya kalau mereka bertutup, hidup pun akan tahu Allah Maha Tahu, Allah Maha Bertakdir. Allah buka mulut mereka saudara, Allah buka pengakuan mereka saudara, sehingga sekarang menjadi terang benderang siapa para pelaku penjahat itu sudah. Ini poin-poin penting yang ingin saya sampaikan. Dan semalam saudara kita sudah membentuk tim untuk memeriksa secara utuh bagaimana kondisi daripada enam jenazah suhada kita. Saya sudah mendapatkan laporannya secara lengkap. Nanti pada saat yang tepat akan kita adakan siaran pers secara nasional. Dan saya sampaikan kepada semua seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Kami akan menempuh jalur hukum secara tersebut. Kami akan kejar siapapun yang terlibat dalam pembantaian ini. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang. Sampai mereka lari kelomang semut konser. maka itu saya minta kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia tahan diri, sabar kita hadapi dengan elegan kita tempuh prosedur hukum yang ada karena kalau prosedur hukum ini tempuh dengan baik Insya Allah semua akan terbongkar ya. siapa yang melakukan pembantaian di medan lapangan sampai siapa yang menjadi otak saudaranya mengatur ini semua akan terungkap tapi kalau anda emosi kalau anda berjuang sendiri-sendiri, maka ini akan terkubur, tidak akan pernah terungkap, Yahwad. Maka itu saya minta sekali lagi, sabar. Sabar, ada saatnya Yahwad. Ada saatnya kita akan melakukan perlawanan, ada saatnya, ada saatnya Yahwad. Suhada kita yang enak ini, saudara. Mereka sudah melakukan tugas di menjaga aba'in, menjaga ulama. Dan mereka sudah mendapatkan hadiah hadiahnya dari Allah, mati sebagai jahil. InsyaAllah sahajah mereka diterima oleh Allah SWT Dan sengaja, memang kami yang meminta keridoan dari keluarga masing-masing Untuk bisa mereka dimakamkan di pondok pesantren agro-kulturan markas syariat ini Akan tapi salah satu daripada sahajat kita Atas meminta keluarga mereka, ibundanya yang begitu cinta kepada sang anak Yahwan dibawa ke rumahnya dan dikubur di rumahnya jadi sekali lagi, mudah-mudahan semua yang enam ini diterima atau Saya tidak ingin uh, berpanjang lebar lagi, tapi sekali lagi bahwa di PPFI sudah berkomitmen dengan seluruh ormas-ormas Islam yang ada ya, kawan. Anda bisa lihat bagaimana ormas-ormas Islam sudah memberikan pernyataan sikap dari berbagai kalangan, di mana kita tempat semua satu kata bahwa harus dibentuk tim pencari fakta independen yang melibatkan semua elemen yang melibatkan Komnas Ham amnesti internasional bahkan kami minta juga Komnas Ham anak untuk ikut berbuat karena di dalam kejadian itu ada e, yaitu tiga bayi e, dan masih ada lagi yaitu e, empat balita ditambah satu lagi balita dari salah seorang anak kerabat kami ya jadi pada kejadian itu tidak kurang dari dua belas wanita tiga bayi dan enam balita yang masih berada di bawah usia lima tahun komunitas anak tidak boleh membiarkan karena pada saat kejadian itu ada bayi-bayi kami yang ketakutan karena mobil itu meluncur tidak wajah, tidak semestinya dalam goncangan mobil tersebut, bayi-bayi itu menangis ibu-ibu itu menangis mereka terteror, terintimidasi mereka bukan tidak takut ini satu teror yang luar biasa Nah, karena itu sekali lagi Komnas Ham perempuan Komnas Ham anak mereka semua harus ikut terima tidak boleh ketidakadilan tidak boleh kegolongan semacam ini dibiarkan terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia kalau hari ini kejadian sadis brutal seperti ini bisa menimpa saya di keluarga bisa menimpa Naro Sohadin Yahwan maka kalau dibiarkan besok akan bisa menimpa siapa saja warga negara Indonesia di negeri ini maka itu saya ajak semua elemen bangsa ini dari mulai presidennya, dpr nya dan seluruh institusi kenegaraan terlibat, yaitu secara bersama-sama untuk mengungkap fakta yang sebenarnya apa yang terjadi di balik semua ini itu saja yang ingin saya sampaikan sekali lagi Ikhwan. malam itu saya dan keluarga keluar lewat dari jam 10 malam Kenapa kami pikir lewat dari 10 malam? Karena kami pikir kalau keluar jam 7 atau bakdal maghrib banyak krodil macet di jalan. Ya, nah lewat dari jam 10 supaya jalan agak senggang. Nah, kami harap sekitar jam 12 atau lewat kami sudah sampai di tujuan Tujuan kami suatu tempat peristirahatan yang memang cocok buat kesehatan Kami sedang membutuhkan sedikit waktu lagi untuk memulihkan Yaitu tenaga kami, kesehatan kami Dan selain itu juga, saudara kami tidak pernah menyangka Kalau perjalanan kami malam itu sebetulnya sudah dirintanakan oleh pihak lain untuk dijiring ke medan pembantaian kami tidak pernah menyangka dan kami tidak pernah menduga tujuan kami hanya ke tempat peristirahatan dan sehingga kalau jam 12 atau setengah satu kami sudah sampai kami beristirahat dan subuh kami punya pengajian keluarga baca Al-Quran baca hadis baca fikir hanya khusus untuk keluarga kecil kami saja untuk anak menantu cucu dan untuk uh, bibi sister yang menemani cucu-cucu kami, begitu juga untuk beberapa anggota kerabat kami. Jadi kami tidak pernah menyangka acara yang sebetulnya begitu sederhana, indah, saudara ternyata sedang digiring ke medan pemberantasan. Dan Subhanallah, akhirnya kami semua selamat berkat apa? Dengan takdir Allah, berkat perjuangan keenam suhada ini. mungkin kami saat ini tidak bertemu Anda di sini maka itu saya sampaikan sekali lagi kepada keluarga para suhada keluarga para suhada nah, anda semuanya harus bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala beri kepada keputusan Allah dan jangan khawatir keluarga anda yang kembali kepada Allah ini mati sebagai syahid Allah akan masukkan mereka ke dalam surganya dan Allah akan berikan kepada mereka kelak syafaat untuk menolong seluruh anggota keluarga agar bisa dimasukkan ke dalam surganya itu saya ingin saya sampaikan